kota jadi oke okay. ulti iya hijau jadinya juga kena ulti lagi iya kena lagi ungu aduh aduh aduh aduh aduh auto sempak ini ya 71 kayak bu pecahannya wo 900 sempak kita ya kawan-kawan enak sekali hari ini halo halo halo baraya wayangers ya apa kabarnya nih hari ini ya semoga sehat-sehat semua ya He -he. oke seperti biasa masih dengan mamang joni nih ya He -he. di channel tercinta kita wayang jackpot ya aduh nah, ayo kita langsung mulai gamenya ya ayo Iya ini kita udah ada di dalam gamenya ya bahaya ya Oke langsung kita setting-setting dulu nyalain double bednya Oke di turbo langsung 10 Oke udah pecah Oke iya lagi Ki he -he. aduh ya Gorolong ya masih aki jahana mah biasa pagi-pagi isuk-isuk ya kita baru main pas dikasih go kolong guh gor lala lala la, la. langsung diulti kali 8 keluarnya kena ya kawan-kawan nggak ini kali 8 tapi tidak dapat naik nice sekali ya sayang pecahnya kurang ya selanjutnya hijaunya oke kuning iya boleh jam jam pasir oke ini ah nggak akan diulti ini mah ah tulis memang Joninya Oke. Okay. Enggak apa-apa ya, kita lanjut ke spin cepat nih ya. He, he, jam pas satu lagi Ki. Oh, aduh, aduh, aduh, PK aku tadi ulti Aki. Aduh, ultinya mana? Aki jahanam tidak dikasih ulti ya, pecahan udah banyak kayak gitu ya. Aduh. Heeh, oh, oh. aduh. Oke, okay, merah boleh. Aduh, ya. Aduh. Aduh. Oh tapi pecahannya di sini kayaknya bagus nih ya. He -he. Iya mantap. Aduh sih ya. Tidak diulti ya. Kadang-kadang si kakek ini ya. He -he. Oh, aduh. Langsung aja ya, karena pecahannya bagus tadi ya, mamang Joni langsung di buy di 40 ya. Kita buy coba ya. Lihat dapat apa ya. Toto to Oke okay, langsung. cos ah. Oke, kaldunya dapat ya he -he, Lumayan Kita tabung-tabung kaldu dulu Iya, aduh pecahannya juga banyak Boleh lagi Ki? Iya, mantap Merahnya kena Aduh, kurang ya Tidak dikasih ulti lagi ya Kawan-kawan ya he -he, Iya, mantap Langsung ada kali tiga Kalti-kalti Aduh, tidak lagi ya Tidak ada yang pecah ya he -he, Saya kayak buhungkul Aduh, kosong Oh, oh hijau boleh ya biru mm, mm ultinya kakek mana ultimu kakek Jahanam Aduh iya ini Aduh enak di ulti digedik Oh, oh. Aduh, kali empat lumayan lah ya jadi 10.000 iya lumayan lumayan dapat ngece-ngece -nice, ya ngecece -nice, cantik ya kita kumpulin aja dulu kali-kaliannya ya Iya sih Aduh kali 25 langsung dapat lagi ya Enak sekali Tapi pecahannya gak ada ya Aduh Tapi ini Kita kalian udah gede Aduh sih Ngeliwat Oh hijau. Oh. Mantap kuningnya jadi ya yeah. Aduh malah di ulti kali 3 ya Tapi gak apa-apa lah ya 17.000 ya Dapat mega Oke oke oke oke oke oke Iya kuning jadi boleh dikasih sketaknya satu lagi kakek. Iya, benar dikasih ya kita dapat lima tambahan fishpin lagi ya. Oke enggak apa-apa nggak apa-apa. Lanjut. Oh iya aduh sih ya. Eh kena sih Aduh lewat saja kali tiga bung. Aduh eh ya, uh, eh uh, mantep ini Maya auto sempak ini ya udah kuningnya juga ikut jadi oke lagi tambah lagi pecahnya aduh aduh aduh aduh aduh aduh tapi sempak yang pertama kita 46 kayak ya kawan-kawan ya uh, uh. oke kuning biru boleh jadi eh uh, uh, mantep hijau juga boleh tidak dikasih satu lagi turun oh uh, oh uh, biru oke cincinnya jadi iya ultinya Aki koi ulti atuh oi oh, iya di ulti kaldu ya enak ini ya sempak lagi ya gocap eh -e. oke okay, iya hijau boleh enak aduh ya iya kuning boleh iya enak ulti kaldu-kaldu cantik mah ya e -e. oh Aduh aduh aduh Oh, ini mah enak, lejat sedap nikmat ya. Aduh, pecahannya banyak ya, kawan-kawan. Ya, ini auto sempak lagi ya. Aduh, dua kayak bu ya, enak, lejat ya. Sempak kakek Zeus memang wangi ya, kawan-kawan. Enak, enak, enak ya. Terakhir kakek boleh ini diulti lagi. <tuh> iya, bener diulti si kakek memang baik sama cucu ya. Mamang Joni senang kalau gini Maya. ya uh -uh. Aduh si Aki Aduh love Yuki uh -uh. Sayang kakek Zeus. Aduh uh uh uh tayang-tayang uh -uh. Ayo lagi kita main Naikan bet ya uh -uh. Kita langsung kocok-kocok langsung ya Di 120 kita nyalain double chance nya ya Langsung kita spin turbo ya kawan kawannya Coba ya uh -uh. lihat dapat apa ini Aduh nggak go aduh sih ya, aduh ini aki enak kalau diulti ini, aduh mana ultinya kakek, kakek ultinya mana kakek, kakek, aduh aduh aduh di pelong ya, aduh tidak mau mengangkat tangan ya, aduh si kakek, jahanam padahal itu kalau diulti enak sedap nikmat ya, aduh aingah aingah, oke ku jadi, iya cawannya boleh, iya mantap, iya ultinya aki. Aduh ay, Tidak dikasih ulti uh, uh, Langsung aja ya Kita ini lagi ya Coba ya Kita kocok-kocok dulu ya Aduh uh, ini Aduh pecahnya enak ini Aki Aduh sedap nikmat Aki Mana ultinya Aki Ulti dong Ulti Mamang Joni Aki Aduh ya boy uh, uh. Boleh Mantap Aduh ya aduh ngeliwat tungkul ya unu-pupus enggak yang pecah aduh pecahannya kemana ini iya mantap kuning boleh Aduh iya kuning biru merah boleh jadi semualah eh -e. oke aduh pecahannya kok gini ya paba ya aduh ya aduh satu lagi kurang itu skaternya ya Oh kuning Oke Oke jam pasirnya kena hijau boleh jadi aduh ya boy satu lagi sih ya. Aduh sih hijaunya satu lagi tuh. Aduh. Ini mah ya harus kita ini kan ya si Aki eh. Uh Memang -huh. Joni juga ini ya langsung we kita gaskun ya uh -huh. Lihat dapat apa ya. Yang nanya ini Mamang Joni main di mana? Ini Mamang Joni main di Boss Win 168 ya kawan-kawan ya heeh. Uh -huh aduh si boy, alas ya, oh cepol, oh. bungkat ini mah, oi si timah, aduh, mana ultinya kakek ini masa nggak dikasih ulti, aduh si kakek ke mana aduh kaldunya lewat, aduh, ngeulti sembarangan si aki ini mah, aduh ainga, ainga ainga ainga, eh, oh, oh kali tiganya karena di akhir akhir, oh langsung dikasih kali 20 puluh ya, eh uh, eh uh, eh, uh, uh, uh. baiklah kisok, betul. si ini da si akima ya terakhir terakhir kan suka ngasih ke kita masuk, kita lihat ya, aduh sih, Allah sih boy, merah boleh, iya mantap, biru jadi dulu. Iya oke hijaunya boleh kena jam pasir tidak dikasih Tumah kota satu lagi Aduh Aingah Aingah Oh, oh hijau boleh lagi oh, kuning boleh Aduh siat tidak diulti ya rungkat kita ya kawan-kawan Oke ini piala coba ya terakhirkan ini lihat Aduh tidak dikasih iya Mamang Joni juga ini ya ingetin buat kalian ya ayo masuk ke komunitas Mamang Joni ya karena Mamang Joni lagi bagi-bagi baju ya bagi-bagi kaos ya heeh -he, ayo sok masuk ke grupnya ya yang mau ya heeh -he, ayo ya Boy eh e -e, kali lima enak ya Aduh nggak ada lagi yang pecah ini Aduh oke kuning boleh aki iya mantap Iya biru Oh iya mantap mana ultimu kakek ultinya mana kaget tidak dihuti si belai si kakek Jahanam ya memangnya Aduh Aduh Aduh adu. Oh iya ini dia mahkota jadi oke ulti iya hijau jadi iya lagi iya mantap kuning mereka iya dikasih lagi aduh tiga puluh bu ini iya jam pasirnya juga kena ulti lagi iya kena lagi ungu aduh aduh aduh aduh aduh auto sempak ini ya tujuh puluh pecahannya mantap jiwa sedap nikmat aduh 900 sempak kita ya kawan-kawan enak sekali hari ini memang wangi ini sempak si kakek ah. aduh aduh aduh aduh lejat lejat, eh -e, boleh lagi kakek, ulti, e -e, kali empat saja ya, dikasih ultinya nggak apa apa, oke, dapat nih cek, eh -e, ditampi udah satu juta ya ini ya, dapatnya, aduh stress, e -e, aduh, aduh sih ya, enggak nggak apa, -apa ini nggak dikasih kali-kali ulti ulti mereka juga yang penting kita udah dapat sempak satu juta ya eh, kawan kawan ya aduh boy eh Udu ini diulti enak ini eh aduh bener diulti aduh aduh aduh aduh banyak yang pecahnya langsung diulti auto sempak lagi ya 700.000 enak enak enak enak lejat siaki mantap siah uh uh aduh uh. Eh, aduh, terakhirnya juga dikasih, ya masih aki lagi baik. Ini sama Mamang Joni. Ini aduh, ee, di komunitas Mamang Joni juga bisa tuh. Kalian bagi-bagi pola-pola ya, trik-trik main si Kakek Jahannam ini ya, atau main permainan yang lain ya. Hayuk, bisa cek-cek FTP -cek juga di sana ya. Di komunitas Mamang Joni ya, eee, ini kita kasih ajalah. lah 80 ribu ya, buat si Aki ya. Coba ya, lihat kasih apa ini. mah kita mah ini kita hibahkan 80000 buat si Aki ya adus ya Boy adus ya Boy lagi iya mantap ultinya tambah lagi kakek kakek Ultinya jangan kali dua atau kalau kaldu teh ingat eh ditambah bener kali tiga ya pecahannya Oduh Oduh Oduh Oduh, oduh. pecahannya banyak ya o -o super bagong tapinya enggak papa ya belum sempak ya eh ya -e, e -e, kaldu-kaldu cantik aja ya enggak papa kita tabung-tabung siapa tahu kayak tadi ya e -e. oke okay. oh, iya mantap ditambahin kali empat lumayan ya tadi niatnya mau ngasih ke si aki malah kita yang dikasih ya ini mah aduh enak sekali sedap nikmat Aduh dikasih lagi tambahan lima free spinnya kawan-kawan ya, kawan -kawan ya. Aduh, memang baik sih Aki ini sama cucu ya Aduh e -e, Boleh? Lagi biru? Iya, mantap Apalagi Aki? Aduh, siya, boy Gak apa-apa ya Gak apa-apa Oke -e. Aduh ngego eh Iya Mantap, kali empat ya Aduh, ini masih spinnya masih banyak ini ya 12 ya e -e. Kali-kaliannya kita udah 19 ini Lejat ini aduh ya ngeliwat. Aduh kali duanya nggak kena. Aduh. Oh ya ini Aki enak di ulti ini mah Aki. Iya Aki ulti lagi kali dua nggak apa-apa Aki. Aduh gak dikasih ultinya. Ah mana sih Aki? Aduh. Suka AFK terpunggu ya. Aduh gak jelas sih Aki ya AFK AFK. Te. Aduh Oke, okay, nggak apa-apa Ijo ya mm -hmm. mm -hmm. Boy Aduh ya Oke mantap Aduh itu mah kotak gua kan satu iya tiga mantap kali uh, uh, jadi jam pasir Iya Aduh eta eta eta, eh e -e, mantep Aduh sia Boy terakhir kan dikasih ya sama si Akia, eh uh, lumayan ya Sempak ya Akhir-akhir ya Aduh malah dikasih profit Ini kita niatnya Mau ngasih aja buat si Aki ya Aduh e -e, Kayaknya udah cukup lah Segini juga ya e -e, Ingat kalau main si Aki mah Harus kalem bawaannya ya e -e, Jangan nafsuan ya Kalau nafsu juga Lihat-lihat saldo kalian ya e -e, Terus Kalau main si Aki Ini e -e, Mamang Joni saranin ini Jangan dijadikan pekerjaan sehari-hari ya e -e, Ini mah buat heaven aja ya, membuang waktu buat suntuk ya, waktu suntuk itu kita main siaki nggak apa-apa, biar happy gitu aja ya. Eh ya yes, memang juni kayaknya sekian ya. Ini dari memang juni ya, aduh udah 1,9 ini memang juni ya, aduh memang juni mau udahan aja tuh lah, ya, lumayan ya segini ya. Aduh buat besok lagi ya, buat depo besok lagi ini ya he -he. enak. Hmm. Iya Mamang Joni juga ingatkan kepada kalian ya he, Hayu masuk di komunitas Mamang Joni he, he, Namanya komunitas KSS Komunitas Slotek Santu ya Di sana juga kalian bisa Dapat giveaway dari Mamang Joni ya Kaos baju he, Baju komunitas Mamang Joni Terus kalian juga di sana bisa Klaim free bet ya Buat new member he, Hayu atau Hayu Hayu mainnya di Boswin 168 ya kalau mau main oke okay. memang Joni tunggu ya di komunitas memang Joni di grup ya memang Joni sematkan di kolom komentar ya baraya ya uh, uh. atuh Hayu uh, uh. udah ya sekian hari memang Joni ya semoga kalian sehat-sehat semua ya uh, uh. lagi pandemi gini mah aduh tetap jaga kesehatan ya stay healthy stay safe eh kembali ke nggak ke, uh. papa lah ya uh, uh. ya dadah